Luna Maya belak-belakan pilih balikan sama mantan ketimbang ditikung teman. Luna Maya beri jawaban mengejutkan saat ditanya Raffi Ahmad soal pilih balikan dengan mantan atau ditikung teman. Jawaban Luna yang memilih balikan dengan mantan sontak menjadi bahan candaan Raffi. Masalah pribadi yang dialami Luna Maya selalu mengundang rasa penasaran publik. Tak hanya publik, rupanya Raffi Ahmad juga ikutan kepo dengan kehidupan pribadi Luna terlebih lagi kisah asmaranya. Bahkan, Rafi memberikan dua pilihan yang sulit kepada Luna terkait kisah asmara. Kayannya apa bu? Ditikung sama teman atau balikan sama mantan? Aduh. Ata gimana ya? Mendingan balikan sama mantan ya. Oh, harus manggal! Mantan kekasih Aril Noa ini dihadapkan dengan pertanyaan balikan dengan mantan atau ditikung teman. Aduh pertanyaannya, ditikung sama teman atau balikan sama mantan, kata Luna Maya dalam acara, siap bos. Lantas apa jawaban Luna Maya terkait pertanyaan itu? Rupanya Luna Maya mengaku lebih memilih balikan dengan mantannya ketimbang harus merasakan sakit ditikung teman sendiri. Menurutnya, lebih baik ia memberikan kesempatan dengan orang yang pernah ada di hidupnya daripada harus merasakan sakit dihianati oleh orang terdekat. Mendengar hal tersebut, Raffi Ahmad pun langsung meledaknya. Mendengar respon Raffi, Luna lantas tersenyum tipis dan tersipu malu mendengar lirik lagu dari Noah itu. Seperti diketahui, Luna Maya memang sempat menjalin hubungan asmara yang cukup lama dengan vokalis grup band Noah itu. Meski keduanya berakhir di tengah jalan, Luna Maya mengaku sama sekali tak merasa trauma dengan cinta. Namun hingga saat ini, Luna tampak masih belum memiliki gandengan baru. Terakhir ia mengakui memang sedang dekat dengan seorang pria. Jawaban Luna tersebut lantas membuat spekulasi di masyarakat berkembang soal hubungannya dengan Ariel. Bahkan ada yang mengatakan jika Luna tengah memberikan sinyal kepada Ariel, meminta untuk balikan.